Assalamualaikum, teman-teman. Waktu jalan sore tadi, gak sengaja aku ketemu sama bapak ini. Bapak ini jalan kaki, gak pakai sendal, terus bawa, -bawa itu. Nah, kelihatannya agak Gitu teman-teman. Lalu aku samperin bapaknya, di mana rumah? Lupa siapa namanya. kemana kah oh buang air disini. oh sarung sama oh ini teman-teman ini ada isi sarung minuman sama roti ya kita mau bawa kemana ini pak kamu oh, tidak tahu namanya Joham ya ya ini teman-teman ini pak Joham dia sudah tahu di mana rumahnya terus mau kemana ini kita coba untuk membantu Pak soalnya dia tuh nggak tahu di mana rumahnya terus nggak tahu sudah makan apa belum kita mau membantu ya teman-teman dia dia dia nggak tahu di mana rumahnya sudah kutanya ini sudah makan belum dia tidak tahu mau ke mana. Dia tidak tahu. kanan ringan, nah, iya makanya apa jangan ki apa jangkis nilai orang dari kan, luar jangan kili ya anu dia gila atau dia bodoh kita jauhi jangan kita harus dekati toh siapa tahu di dalam hatinya tuh baik toh iya soalnya ada pakai sendal, tidak sempat waktunya buat dikasih mandi sama cukur rambutnya. nanti kalau besok lagi ya teman-teman, kalau panjang umur ke? sekarang kita bekasin. Pak, sempat mau dimakan lagi? Pak, sempat masih mau dimakan lagi? Ada nasi ini saya bawa. Mau kita makan lagi kah? Atau kita simpan saja di nanti kalau lapar ki makan ya. Tetap oh, simpan ini sempat nanti kalau lapar ki baru makan. Ini ada airnya Pak, air minumnya buat kita. namanya aja namanya Pak Johan sempat ada teman-teman yang kenal sama Pak Johan tolong infonya hubungi saja atau tuliskan di kolom